Kalau HP itu kan lagunya mesti HP-HP nah, Saya sih bosokan rekan tirang ya. <laughs> Saya lagi nih caham biari. Aku iska dong sayang Tirewangi berjuang Kok malah ditinggal nyilang Dan so teman, -teman. Matan mata nih, Ya sebelum saya ngobrol sama mas Tantowi Bismillahirrahmanirrahim Sengkoknya rocky sama Ini yang di jalan nggak bisa lihat habib langsung tapi lihat layar, itu sampai di belakang masjid sana. Nah, yang nggak kelihatan di sana itu itu kuburan kan? Jadi yang tawel-tawel itu, Insya Allah itu almarhum almarhumah. Saya akan bacakan. Kajian Nomor 50 Ini Berita Baik untuk Para Pendosa Rumah ya? Karena Gus Muntah itu spesialis Presiden para Lonte nah Cucu Jangan pernah menghina mereka. Khususnya ketika cangkemnya kasar ngomong londa londe londa londe. Tapi kalau saya ngaji di hadapan para Psk, saya sekalipun belum pernah memanggil mereka londe. Orang pernah. Masuk ya ngaji para londe. Rahimahumullah. Semila, kelmatamu kok keriuh kok? Ngaji kok segeri. Semila, Irhamani Azmatan. Fa kula, kula ador, azmatan. Azmatan. jangan sampai dosa yang kau anggap besar Tasuduka menghalangimu An ta'ala Untuk berbuat Untuk berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jenengan natim Pernah tidak ketika satu saat Berbuat dosa mongsoni salah Banget nate Ketika kita berbuat dosa itu rasanya Ndonyo ancur berikut isinya sering-sering mesti wang wedok. Kok, <susur> wong lanang barang menang, -menang disik, durungan, <tuk> wong disek atau durung rambut jadi lah wong wedo ini dosa ini orang segera banget karena wong wedo ini dosa okay, ini tapi cilik-cilik terutama dosa yang berkaitan dengan cangkem. wah itu wong wedo bila saya matur habib wong lanang bisa menang debat melawan wong wedo wih ampuh bisa berwewe sebat tak ada ini orang percaya tak ada mas daya tenang <tuk> <tuk> <tuk> Jadi, wong Lanang iso debat, iso menang debat lawan menang wedok wong sampo. mungkin wong menang iso menang debat lawan wong wedon. Wong memang wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wedon, wong wong Adi mangga pe luweh. Oh, Kak. Hawah. lanang anteng kaya Mas Tandowi kaya Habib Atawi. soalnya nopo keturunane Nabi Adam. cangkem mingkem Adam. Lah ora ngajar. Kok minta cerewet? Lah aku ora cerewet kuwe ora nanggap goblok, goblok. Kok malah madak-madakke aku. Hai jangan cengke Laki madangi daliknya jaringin apa tiang listrik, paniku listri. tiang jalan. Napa Bridoni tiang listrik kalau tiang jalan? Lah yang listrik kui madangi tiang jalar. Matangi. <figye> <aerospace> <ler> Jangan sampai ketika engkau menganggap. Sui -sui murah nyampah. <serinate> <articulusan> <Ayah>. Ya Allah, ngaji <inaudible> pakai Jawaban mereka apa Habib? Penj <invest� acquire> <tun challenge> Kalau diganti lu halus setuju mau tetap yang ini. dan ham gara gara memperbandingkan kawasan menteng sama kawasan Priuk Katanya kawasan menteng itu karena banyak orang baik-baik, maka kampungnya baik. Tanjung Priok itu karena banyak orang keras, maka perawan kriminalitas. Aku udah dimikir, apa ada hubungan yang positif, korelasi antara keras dengan kriminalitas? Urung mesti wong keras itu identik dengan kriminal. Buktinya apa, sing korupsi duit jiwa seraya, sing mangan uang senturi, sing korupsi duit rakyat niku malah rata-rata wongnya -rata halus, baju nih rapi, nganggo dasi Bukan <Selius> <Lain> apa badan <Selius> Bukan orang keras Oh ya, supirku lah ngamuk, gara-gara lewat jalan dalangnya welek bunga-bunga Itu sing rusak dalangnya, tergandengan Tak jawab, salah yang rusak jalan itu bukan tergandengan tapi mobil mewah soalnya apa? uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah boleh, boleh. betul kok Bapak Bantuan? betul yang tasar ya penting bukti ini keramik kamar mandi niku sing keramik sing halus dan sing kasar kasar kamar mandi keramik halus kepleset pecah ndasmu Loh, halo Bali? Dam ning kok. Uh, Ayang. Ku ono niku gasinge kasar kaya Umar. Wo, oh, tapi lah ketemu bojo. Ya Allah. Alum matamu mah. body atletis, hati teni habis. Dan matamu. Ini iki boceng seneng para youtuber iki lho. Ben ngedoli YouTube kur atau tau duit Mungkin ga judul yuk provokator mau ada Youtube judulnya fokus Gus Nita naksir rondo matang Kan <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> aku cowok setia Ayo <SILENCIO> <Hai> bunda <SILENCIO> Ayo Haji. Ya Allah, ya Allah. sallu Muhammad jangan sampai dosa yang kau anggap besar tasudukan husnuzan billah menghilangkan husnuzan kita kepada Allah jadi lanjut nengani kudusani rumongso gede ingatlah bahwa ampunan Allah yakin lebih besar daripada dosamu. Gimana bapak-bapak? Maka saya sering mengatakan, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Nah, tadi uang-uang nikah nyuwun saya bu. Ketika maksiatin kuwis pol polan biasanya putus asa di. Biasanya putus asa mas Tantowi Waduh dosa kuwis waga apa ya pantas aku ning Biasanya seperti itu Saya ngajak banyak orang-orang umroh Walah gus dosa kulon itu kata nopo pantas umroh Ini pola pikir yang kebalik Seharusnya kalau kamu banyak dosa justru kamu harus umroh kalau kamu banyak dosa, opo yo ya pantas dosa aku Oke kok melu pengajian gini Gus Miftah Justru lah dosa Oke kudu melu Raja. Ngaji Wes dosa Oke Orang filmnya gak ngaji Cangkem mei cerewet Ono -on ngaji malah dione onake Wangi yo ya teko Yo ya melu guyu Cilu bape ya ping. ngomping malah bujuku ngomping kamu jangan malu-maluin aku dong bunda kan aku jadi malu ya Allah mudah-mudahan bunda sehat gue ini aku lah ngaji luar kota pas bunda periksa Kuala lumpur Neku merasa bersalah orang-orang ngeterke ke orang-orang jamaah, ke orang jamaah orang jamaah Isa nggak pergi, bunda. Tapi bunda itu luar biasa gempong. Apa tindak ngaji gue tak berobat kali poros santri. Bunda, I love you full. <tuk> Merdono wangi matamu, ngawu. Bosok. Umur mah agak cuma bandar. saya bilang sama bunda-bunda cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah tapi yakinlah cintaku padamu nilaihita'al orang oh, kayak malah galau cintamu seperti G30 SPKI yeah. maksudnya isinya penuh dengan pengkhianatan apa aku kayak gue cahadri, kok galau cintamu kayak KFC oh, apa kok cabangin <laughs> anjar ya cerdas ya anjar no, no, panitia pengajian ngundang angguk kenyang semurah ngenyang oh. jadi ketika kemudian dosa kita itu banyak jangan menghilangkan kusnudon kita kepada Allah menanggung rondo ini canggisan rampung waw. Oh, ketika kau ronde itu Rondo. Ini kira Rondo nih. Nggak malu ngaju pulau berapa tahun tahun nih. Nengi tetep Rondo. Sampai bye wal. Buri mugi kopi sianida. Komunitas pria siap nikahi janda. Anyar. Pak Mas Dayat niki koperasi komunitas pecinta rondo anak siji. Kanana ini janda semakin di depan. Ya yeah. mama. Eh <laughs> <laughs> Tau Saya ngaji di Sumatera, di Jambi. Mau naik panggung, kula keblet ngising. Akhirnya saya mau ke toilet Neng lapangan orang, -orang toilet Padahal sudah ditunggu puluhan ribu orang Siang-siang Saya mampir ke rumah warga Ngapunten, ten, badai nunut <tik> eh. <tik> Yang masuk bahasanya nunut ngising Ya rapah goblok goblok Maksud yor Bu, nunut ngising Ya rapah nantes kok Gue pilih aja wangin ngomong kesehatan halus kayak aku nuluh aku rata <tuk> ngomong ono saru kalau badan nite-tai ya <tuk> ya gue saru kok oh. aku bisa halus gue saru begitu saya masuk rumah Beb subhanallah saya kaget di rumah orang ini yang tidak saya kenal ini, ruang tamunya itu penuh dengan gambar saya, dengan foto-foto saya, dengan segala pose, ono singaget, lunggung, mereng, jengking, stabel, oh pajang foto semua, ruang tamu penuh. Saya nyuwun saya, arpenyisen jadi ya. beli gambar nih. Ikiu maesop, oh saya juga nggak kenal. Delalah cara Allah mempertemukan saya dengan keluarga ini kula keblat ngising. Akhire kula ngengok kamar mandi balik selalu lali kok aku. gara-gara ndelok -gara gambar gokel laon karo ngising ra ada. Bong welo aku. Begitu saya keluar ketemu istrinya, Bu Nyuwun sewu. Niki sing masang gambar sakmene mbane niki sinten kok gambar saya begitu banyak ini yang masang siapa? Suami saya, Kiai. Loh. Bujumu santri, mboten. Bojomu uang soleh, boten bojomu seneng ngaji, banten. Kau ada masjid, banten. Lho, kok masang gambar kata? bojomu so bojo Bujuku loh niku pemabuk paling gede kampung ini. Periman paling gede kampung ini. Tamban bengi mabuk, setiap jam 2 malam pulang niku nyetel YouTube sing ditonton Gus Miftah. Jadi mabuk, nonton YouTube di karung guyu guyu dalem. Jadi saya dilihatin videonya dia nonton YouTube saya itu ketawa saya ini. Jadi kalau saya ngaji, kalau saya ngaji tentang para pendosa, orang ini melihat ketika saya ngaji, dulu HP HP, ini warung ngakak-ngakak Dewi, gue dan ternyata nopo itu jadi jalan hidayah. Yang setiap malam dia nonton YouTube, ketika saya berbicara soal para pendosa, ini menjadikan wasilah hidayah bagi dia. Makanya saya ngomong, Anda itu kepada para pendosa tidak harus bersikap seperti saya, karena nggak mungkin nggak mampu. Tapi minimal, wah, kira iso ngaji aku kira songa ngaji aku nengklep malam neng tempat-tempat lokalisasi, jangan pernah mencaci-maki mereka. Minimal mau jonga karena bisa jadi doamu menjadi wasilah hidayah bagi mereka sementara caci mu justru akan menjauhkan mereka dari Allah Ta'ala kenapa makanya kenapa kemudian banyak kuat-kuat soal para pendosa dari saya jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa lebih baik orang ahli maksiat tetapi khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya Ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga Kenapa? Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan taubat Banyaknya amalan bisa hilang karena takabur dan sombong Kenapa? Baten? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat